international collaboration nah uh, untuk riset uh, itu sendiri bisa dilihat di web masing-masing Universitas yang diinginkan misalkan di sini di Utrecht University itu bisa dilihat di our research nah di situ akan ada banyak sekali daftar riset yang sedang ongoing di Utrecht bisa juga mungkin nanti lihat di uh, website Hoheningen atau di Hroningen pasti biasanya pada halaman depan itu selalu ada riset mereka tuh apa Kemudian ya browsing saja di sana sampai menemukan riset yang diinginkan tuh yang seperti apa sih ketika nanti belajar di Belanda. Di sini contohnya ada program studi saya itu Dark Innovation. Uh, uniknya dari program studi ini adalah uh, di sini ada 51 Ece itu uh, European Credit. Jadi seperti SKS itu 51 itu untuk uh, riset besar. Kemudian ini mandatory course hanya 15. Writing assignment ini 7,5 dan di sini ada elective komponen. Yang paling menyenangkan itu di minor research project sama elective komponen ini. Di minor research project itu ada 33 EC. Jadi sebanyak 33 SKS itu sekitar setengah tahun. Ini bisa digunakan mau magang di Luar eh, universitas, itu boleh. Jadi misalkan mau magang di perusahaan, kalau misalkan drug innovation bisa magang di perusahaan ino, eh, farmasi, kemudian bisa magang di universitas luar negeri, bisa magang di universitas lain di Belanda, atau bahkan bisa digunakan untuk mengambil profil. Nah, Profilnya itu macam-macam. Di sini ada beberapa pilihan, jadi profil ini tuh semacam uh, kuliah minor. Kalau kemarin saya itu mengambil manajemen profil, jadi saya pun juga belajar manajemen dari financial management, operation management, uh, innovation management. Seperti itu uh, mungkin kalau misalkan ada yang tertarik untuk menggabungkan drug innovation ini, misalkan dengan... Applied Data Science itu pun juga bisa nanti tinggal daftar di Applied Data Science seperti itu. Nah, yang elective komponen ini ini juga uh, sama menariknya dengan yang Minor Research Project, di mana di sini elective komponen itu bisa mendaftar di kuliah dari jurusan manapun yang kalian sangat tertarik di sana. Tetapi lihat dulu persyaratannya, apakah itu terbuka untuk uh, kalian atau tidak atau hanya kuliah khusus untuk jurusan tersebut. Kalau misalkan kuliahnya itu terbuka, kalian bisa langsung mendaftar dengan elective komponen ini. Nah, kemudian yang mayor uh, research project ini harus di dalam Utrecht terlebih dahulu, kalau misalkan drug innovation. Jadi, bisa di Utrecht University-nya atau di uh, rumah sakit afiliasi. Jadi, biasanya hampir setiap universitas riset kecuali yang uh, universitas teknologi seperti Eindhoven, itu memiliki uh, rumah sakit afiliasi, jadi di Leiden itu ada Leiden uh, University Medical Center, kalau di Utrecht itu ada Utrecht University Medical Center, kalau di Amsterdam juga ada Amsterdam University Medical Center, seperti itu Nah, uh, riset. Kalau di sini saya uh, beri contoh di Utrecht, uh, saya tahu ada satu lagi itu di Leiden, itu ada Science Park. Jadi, Science Park ini adalah uh, seperti uh, satu area besar di mana di sana itu... Uh, banyak pusat-pusat penelitian. Kalau di Utrecht sendiri itu ada sekitar 130 perusahaan yang mempunyai cabang di Utrecht Science Park. Misalkan di sini itu ada Uips Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, uh, ini tempat saya belajar. Kemudian ada uh, Princess Maxima Center, ini itu rumah sakit khusus untuk uh, menangani kanker anak di Belanda. Kemudian ada Hubrecht Institute. Hubrecht Institute ini uh, untuk seperti organoid dan sebagainya. Genmap ini adalah contoh perusahaan farmasi yang sedang meneliti uh, untuk terapi antibody. Jadi pusatnya ini ada di Amerika tetapi punya R&D di Belanda. Dan khususnya di Utrecht Science Park, kalau misalkan di Leiden itu, setahu saya, waktu itu saya sempat cari-cari di sana. Itu uh, seperti ada dokter Reddy, kemudian saya ada satu lagi. Apa jadi ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang di Science Park ini seperti itu. Jadi bisa juga untuk misalkan mau ambil minernya di perusahaan-perusahaan ini bisa sekali. Bahkan ada Danone juga Nutricia Danone yang biasanya ada yogurt itu R&D-nya juga ada di Utrecht Science Park. Kemudian nah kolaborasi. Kolaborasi ini ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya internasional. Untuk yang nasional itu contohnya ada hmm, Master in Regenerative Medicine and Technology itu master program yang ada di Utrecht, pendaftarannya lewat Utrecht University, tetapi sebenarnya itu kolaborasi antara Utrecht University, UMC, tadi Rumah Sakit Utrecht, dan juga Fakultas Biomedical Engineering dari Eindhoven. Jadi nanti mahasiswanya itu, seperti ada teman saya yang mengambil master ini, ada tiga bulan atau mungkin sekitar tiga bulan dia bolak-balik ke Eindhoven untuk belajar di Fakultas Biomedical Engineering ini. Tapi memang nanti ijazahnya hanya dari Utrecht University, karena ini hanya kolaborasi. Kemudian di sini ada yang sangat menarik, kemarin sempat ada Eindhoven, Waheningen, sama Utrecht Alliance. Jadi ini antara Universitas Eindhoven, Waheningen, sama Utrecht itu kadang ada beberapa uh, kuliah kolaborasi dari tiga universitas ini yang semua mahasiswanya, biasanya yang mohon maaf ya, mahasiswa master atau mahasiswa bachelor tingkat akhirnya itu bisa mengambil mata kuliah ini. Contohnya di sini adalah kuliah Food for Health and Safety Challenge. Di sini itu mereka dituntut untuk berinovasi, mencari konsep makanan yang terbaik untuk ini tentara di Belanda. Jadi ini disupport oleh Ministry of Defense-nya dari Belanda dan dapat SKS juga di sana tujuh setengah SKS. Seru banget kan? Jadi nanti satu kelompok mungkin biasanya uh, itu terdiri dari beberapa orang dari uh, beberapa universitas dan beberapa fakultas yang berbeda dari sini nanti akan berkolaborasi gimana sih? Gimana sih caranya uh, menyelesaikan dari tantangan ini? Kemudian selain ini juga ada satu lagi saya lupa apa waktu itu belum sempat terbaca. Kemudian kalau internasional, nah internasional ini contohnya adalah eh, Joint International Masters in Sustainable Development. Jadi di eh, kalau di Utrecht sendiri itu ada eh, joint degree. Jadi nanti kuliahnya ada di Utrecht misalkan semester pertama, kemudian semester keduanya itu bisa memilih dari Universitas Rekanan, misalkan Hiroshima University dari Jepang atau University of Basel dari Switzerland dan sebagainya. Nah, biasanya universitas-universitas di Belanda itu terdaftar dalam uh, EU Research Consortium jadi tergantung dari topik risetnya itu uh, apa, kalau misalkan di tempat saya magang dulu itu saya megangnya di uh, Nanomedicine, itu di uh, rumah sakit UMC tadi, nah di sana itu ada riset konsorsiumnya itu tentang uh, misalkan bagaimana penghantaran obat uh, dengan uh, sel dari tubuh, misal seperti itu. Nah itu ada uh, anggota risetnya itu misalkan dari Utrecht, kemudian ada dari Yiwahoningan sama ada dari Yiwahoningan. Jadi tergantung dari konsorsiumnya itu yang seperti apa. Kemudian ada juga Grant Nah ini biasanya Uh, seperti studentship yang saya jelaskan pada saat awal sekali dari uh, PowerPoint ini. Jadi uh, ini ada studentship mari Curie -Gran. Nah ini itu uh, biasanya ditujukannya khusus untuk mahasiswa yang bahkan belum pernah berkuliah di Belanda atau misalkan berkuliah di Belandanya itu sudah uh, misalkan tiga tahun yang lalu. Jadi, ini sangat terbuka untuk international student. Jadi, saingannya bahkan bukan mahasiswa Belanda. Karena untuk yang studentship tadi itu sendiri, saingannya adalah kebanyakan mahasiswa Belanda. Dan itu sangat susah untuk mendapatkan e, pengalaman pribadi. saya sudah coba apply 4, 4 atau 5. Nah, yang bahkan seleksi screening CV aja tuh nggak, nggak lolos. Ada yang satu sampai kayak uh, cadangan tapi akhirnya juga nggak lolos. Jadi um, sangat menarik sih sebenarnya di sana kalau misalkan mau melanjutkan di Belanda karena biasanya itu uh, kuliahnya sangat terbuka sekali dan risetnya sangat beragam. Kemudian uh, yang menurut saya um, pelajaran yang sangat bisa dipetik di sana itu uh, bisa lebih terbuka dalam melihat Ya, kehidupan itu tapi jangan sampai terbawa oleh hal-hal buruk yang menurut teman-teman tidak baik mungkin seperti itu nah, terima kasih terima kasih mbak Ayik menarik sekali ya bahwasanya eh, kita jadi dapat banyak nih ilmu pengetahuan terkait eh, drug innovation ya atau misalnya tentang obat-obatan itu tidak melulu tentang obat ya mbak Ayik bisa juga belajar manajemen, terus juga ada data science. Sangat menarik sekali dan bisa juga apply macam-macam ya. Kayak tadi yang Mbak Ayu sampaikan bisa ke bioinformatics, terus juga bisa ke beberapa uh, yang lain ya. Dan juga bisa apply ke universitas-universitas rekanan -universitas seperti di Hiroshima dan beberapa universitas yang lain. Baik, Bap Bapak-Ibu barangkali ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui kolom chat atau nanti kita bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan di sesi akhir ya, Bapak-Ibu. Di sesi akhir. Jadi kita simpan dulu ya. Boleh Bapak-Ibu ketik juga, boleh nanti disampaikan pas sesi akhir. Karena kita langsung ke materi yang kedua. Kita simpan dulu ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh diketikkan di kolom chat.